Oke okay, so guys balik lagi bareng gua Dendri Mulana di game Arknight tapi server CN Yang dimana ini di sini ada event baru namanya itu Dorosi Vision Dimana itu pasti ada karakter baru juga dan skin baru juga tentunya ya buat Carnelian ya tentunya yang lebih utama ya meskipun gua gak punya operatornya gua tetap beli skinnya karena gua sangat suka dengan karakter seperti ini, bukan berarti gua suka yang ini tapi memang sih, agak sedikit kayak gimana gitu ya, warna kulit kayak gini tuh ya. bukan berarti gua gak suka ya eh bukan berarti gua suka ya, kita beli tanpa basa-basi operator harus hitam astaga, astaga. eksotis, mantap Ya siapa nih, siapa nih Mas? Oh, macam seksi-seksi gitu. Ya. Oke. Okay. Untung ini bukan di server Anda. Mari kita coba single-single dulu alia ya. Kita habiskan single-single untuk Anda nya. lupaan screenshot dulu sebelum ngeri ya kan. Untuk Karakter yang red up di sini ada, oh ini sih ini si siapa tuh? Gue lupa tuh. Pokoknya yang caster caster gitu. Ini Peter waduh Pithelopsis ada di sini juga dong. Mari kita let's go Tidak mungkin yang pertama, guys ya. Tidak mungkin di urutan pertama. Mari kita yang kedua. Yang kedua, yang ketiga, nah, grey grey alter itu tadi, yang keempat, wah, yang ket... di keterakhir, kayaknya, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, mikum ya, selamat malam, <tik> selamat malam, waalaikumsalam masai dapat berapa tadi? Aduh, gara-gara masai jadi lupa loh, berapa tadi, waga lupa, 9 benar-benar yang terakhir bintang 5 nya semoga red up ya yeah, guys ya huh? beneran grey the, light, the lightning bearer gue pikir ini, ini berarti sniper kayak mana 12 13 14 15 red up semuanya yeah. lain lagi <laughs> dapat tadi 15 ya 16 17 Wah baru datang langsung gacha asik 18 Bintang 5 nya banyak kan nih 19 20 Al-Ord bang Ya kayaknya sih al 21 22 23 24 25 26 Nah Banti ya Nah kalo lagu ini gua oke okay, nih biasanya nih BGM nya pakai lagu ini selalu saja ya misalkan gua ngincar operator ini selalu nggak dapet ya mbak ingin caranda mbak 26 27 27 on 28 29, 29. teori 30. jangan berharap bang ya teori jangan berharap anggap saja ini genosis <laughs> genosis saya tidak berharap taunya dapat genosis beneran ya kan eh udah 30 ya wah parah anjir 31 32 33 34 eh tapi keren nih keren ini, ini aduh karnelian aduh ini coy <laughs> ini kenapa lagi ini nyempil ini sini merusak pemandangan ntar ini gara-gara apa nih oh ini gara-gara gladia ya hm, mantap itu gua beli ini HG hypergrade, nih pasang durin teori makar pak teori makar uh, sakitnya ini akhir bulan nih, gua harus beli tuh seratus dua puluh, yang seratus dua Soalnya sayang kalau nggak dibeli. Pasang durin iya kak, durin Ohayo oh, dokter. Tapi ini sudah malam. Ya mungkin anda berada di planet yang berbeda ya. durin taruh pojok samping nggak kelihatan. Waduh. Tuh nampak bajunya doang. Udah tuh ditaruh di pojokan tuh buset 10 orang yang nonton benar sekali ya pas ngegacah baru baru ba rame ini yang terakhir mari kita lihat Egesa. 3 4 berarti 4 4 lah kok hilang orangnya nggak tahu tadi udah diculik sama masai masai kan pengincar pedo <laughs> mohon maaf ya saudara saya mohon maaf jangan todong saya ya apalagi keluarin stiker yang kucing yang melayang ngeri anjir ayo lagi ayo nih apa nih kira-kira kalian nih apa nih kita buka lah tepintip kali ya nah di intip kah nata hati dia aja dapat serika buset serika beda server anjir mari kita buka ya bim salabim jadi apa Prok biru kah eh belum belum Gua takutnya biru oh. jangan senang dulu jangan senang dulu wah oh. jangan senang dulu saudara-saudara oke okay. di tengah satu di tengah satu okay. ya masih saya pantau Jaki Bintang 5 Oke okay. Hai hai Ini nih ini, ini. Ini. Gue gak ngeliat ya Oh masih vanilla ya. Hmm. yang ini nih, habis ini nih. Oh Doroshi. Mantep Doroshi. mas teh oh, buat. keren keren keren. Seks alhamdulillah langsung pulang coba tidak sia-sia ya perjuangan ya perjuangan bukan ini ya bukan partai ya <laughs> tapi perjuangan kita ya partai beda lagi ini kita langsung buil